Kucing Turkish Angora adalah ras kucing yang berasal dari Turki. Mereka dikenal memiliki bulu yang lembut dan lebat, dengan warna yang beragam seperti putih, hitam, krem, biru, dan lain sebagainya. Warna mata mereka juga bervariasi, dari biru, hijau, coklat, hingga heterokromia, mata berbeda warna. Selain itu, kucing Turkish Angora memiliki kepala yang elegan dengan telinga yang besar dan berbentuk segitiga. Mereka juga dikenal sebagai kucing yang lincah, aktif, dan cerdas. Kucing Turkish angora juga terkenal sangat menyukai bermain dengan air dan memiliki kebiasaan mandi sendiri. Ras ini seringkali dianggap sebagai kucing yang indah dan elegan, dengan karakter yang ramah dan menyenangkan. Mereka adalah kucing yang menyukai perhatian dan interaksi dengan manusia, dan dapat menjadi teman yang setia dan menyenangkan.